Di mana-mana, hai, dia ngikut hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, L lupa nyari, l. Nah, itu. dari mana hasilnya? Saya kesini, dia ikut kesini juga. Asli khan punya ini. rupa Jalil. Mil. Nyal. Nah, itu. Sampai di sini dia ngikut ke sini juga. As Sultan punya ini. dari mana-mana. Enggak -mana. <tik> dari mana tuh? Nah, itu. Dari mana ke sini dia ngikut ke sini juga. Abdul sound punya ini. L tuh banyak lil, nah, nah, nah, nah, punya ini sini, dia ikut ke sini juga. Dari mana mana. Saya lupa, ini halil. <laughs> <laughs> nah, itu Dan ke sini. Dia ngikut ke sini juga. Hasil pohon punya ini dari mana-mana. <Gunalan> L rupanya Gil. Gil. Nah. Mana munculnya? ke sini dia ngikut ke sini juga. Astu kan punya ini. Yeah, Dari mana-mana. <l fronts> Hai, tadi kita hai, hai, kayak gini dari, punya ini. dari mana hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kesini hai, mana hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mana lupa nyalil puluh dua, l l l l l l l l l l l Sultan punya ini. Dari mana mana. Enggak tadi kita datang enggak kayak gini. <tuh> rupa nyalil. Nil. Nah, itu. Kesini, kesini Dari mana munculnya? Kita ke sini dia ngikut ke sini juga. Masuk kan punya ini. Dari mana-mana. <tuk> Kok lu kayak gini dari mana munculnya? Eh, <laughs> rupanya Alil. Alil. Nah, itu. Dari mana munculnya? Saya ke dia ngikut ke sini juga. Asul Sultan punya ini. Dari mana-mana. Punya ini. Dari mana ke sini dia ngikut ke sini juga. ini. Dari mana-mana. Ya kita dapatnya kayak gini <SILENCIO> dari mana L lil dupanya lil lil dari mana pensilnya stay kesini dia ngikut kesini juga aku tahun punya ini dari mana-mana ke dari mana Sini, nah, itu. Dari mana munculnya? Nah, Di munculnya? ke dia ngikut ke sini juga. Asal kan mana-mana lupa nyalil. Nah. Dari mana kesini, dia ngikut ke sini juga. Asul Khan punya ini. Dari mana-mana. <tuk> Eh, rupanya Lil. Ini Lil. Nah, gitu. ya, kan itu. Ke mana munculnya? Sst, ke sini dia ngikut ke sini juga. Asupan ini ini. Dari mana munculnya? <tuk> eh, dupanya, nah Seterusnya kesini, dia ngikut kesini juga Astro ini Dari mana-mana Banyalil. Nil. Nah, itu. Dari mana munculnya? Dari sini dia ngikut ke sini juga. Asal nah, so Khan punya ini. Dari mana-mana. Oke, Banyalil. Nil. Nah, itu. Tapi ini dia ngikut ke sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi